Merasa bangga dan bahagia dengan kekompakan para fans yang begitu solid untuk mengadakan sebuah acara spesial di hari ulang tahunnya Abang Fatih. Happy birthday Abang L yang ke satu tahun! Kali ini, bersahabat ya, fanbase Les Lovers Hong Kong yang mengadakan. Acara yang sangat luar biasa Doa bersama, kumpul bersama mudah-mudahan semakin kompak dan solid ya untuk Leslar Lovers Hongkong Untuk selalu mendoakan, mendukung, dan mensupport Leslar Family pastinya Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh akun Leslar Lovers Hongkong Ucapan dari Mama online yang tulus menyayangi al fatih Ucapan ulang tahun yang sederhana tapi indah dan penuh barokah Sederhana tapi insya Allah penuh Hikmat ya Abang El Beginilah, emak-emaknya umat Fatih kalau kumpul selalu heboh Luwai support Masya Allah, selalu support yang terbaik apapun itu Buat Leslar Family Masya Allah Makin kagum dan bangga Dengan kekompakan dari fans yang sangat luar biasa Kemudian juga persahabat kita lihat di terbarunya Babaji Baru saja memposting foto bareng BBL Ini momen semalam nih persahabat ya Masya Allah Ekspresinya sungguh membahagiakan sekali Ekspresi BBL dan Babaji luar biasa, sama-sama mirip. Kita lihat juga ucapan dari Babaji untuk BBL. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk ya Abang L. Selamat ulang tahun yang pertama ya Abang. Semoga keceriaan dan kebahagiaan hidupmu bermula dari umur satu tahun ini. Amin ya rabbal qubur wal ijabah. Amin. Mudah-mudahan doa baik dari Bapak Haji dikabulkan, di diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. sehat Saya selalu ya untuk mereka. Mudah-mudahan juga pertemanan antara Bapak Haji Kasania dan Leslar tetap terjalin dan terjaga dengan baik. Untuk berikutnya juga, persahabat perhatikan ada unggahan terbaru juga dari pub Dance yang memposting foto Oma yang sudah sampai persahabatnya di Bandara Jepang, sudah dijemput langsung oleh Kak Nova, masya Allah. Alhamdulillah selamat sampai tujuan Mudah-mudahan ada kabar baik Ada kejutan juga untuk warga Konoha Dari keluarganya Papa Bilar Kita simak juga kalimat yang ditulis oleh Pup Dance. Alhamdulillah udah mendarat di Osaka, Jepang dengan selamat Setelah menempuh 8 jam di udara Alhamdulillah bersahabat Doa terbaik selalu kita berikan juga untuk keluarga besar Leslar untuk selanjutnya persahabat jangan lupa diinformasikan lagi diingatkan untuk semuanya Bakal ada acara besar di Indosiar Tepatnya acara ulang tahun Indosiar yang ke-28 Ibu Harsiwi menginformasikan bahwa Bunda Lesti Kejora akan tampil pertama kali di TV Yang akan memeriahkan acara tersebut Bunda Lesti akan memberikan kejutan spesial untuk warga Konoha pastinya Jangan lupa nih persahabat ya Dicatat jadwalnya Rayakan Hari Ulang Tahun Indonesia pada 10 dan 11 Januari mendatang. Idola kesayangan kita akan tampil memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Lestlar, Lesti Kejora selalu sehat, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kemudian, kita lihat juga bersahabat di unggahan Kejora Vibes. Mengunggah kembali postingan Buddha Lesti yang menuliskan sebuah kalimat mohon maaf lahir dan batin. Ini saat hendak berangkat ibadah umroh Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh fanbase ini Doain mereka lancar selama sampai tujuan, amin Karena harapannya emang ingin suaminya berjanji juga di rumah Allah Semoga niat baik, semua dimudahkan, dilancarkan Dan begitu kembali benar-benar menjadi manusia yang lebih baik lagi Udah ya, jangan nanya kapan mereka berangkat lagi Doain semua dan tunggu comeback mereka setelah dari sana, amin hanya doa yang terbaik. Mudah-mudahan, setelah umroh, mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Kita masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Villar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bamin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.